Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di pagi hari ini Ada suungan spesial persahabat ya Siap-siap nih kejutan akan diberikan Karena Kak Lensa doni sudah proses editing vlog terbaru Leslar Entertainment semangat ya untuk tim Leslar, warga Kono harus kasih support dan semangat untuk tim Leslar Entertainment karena yang selalu menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia lewat vlog-vlog spesial terbaru dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment Masya Allah banget ya, tetap semangat mudah-mudahan kompak terus dan solid terus untuk tim Leslar Entertainment berikutnya persahabat kita simak juga kita keunggahan Bapak Sutanto Hartono yang memposting foto berada di stadion persahabatnya saat pertandingan sepak bola Liverpool versus Tottenham Hotspur. Kita simak sebelumnya di kalimat caption yang dituliskan Liverpool versus Tottenham Hotspur tuh persahabat di Anfield Stadium. Dan di postingan Pak Sutanto ini ada komentar dari Papa Bilar nih persahabatnya. Kita simak komentarnya. Wah, saya ke Pak. Kata Papa bilar ya, tentu Papa Bila pun ingin banget langsung nonton di stadion persahabatnya saat pertandingan sepak bola kebanggaannya, klub sepak bola kebanggaannya yakni Liverpool. Dan langsung juga jawaban dari Bapak Sutanto Hartono mengatakan. Edriski Bilar, Liverpool fans juga ya Katanya itu, aduh Masya Allah banget ya Ini ada percakapan komentar Dari Papa Bilar dan Bapak Setanto Masya Allah Tentunya gak heran lagi ya Kalau soal sepak bola Papa Bilar memang hobinya banget Mudah-mudahan sempatnya bisa ke Inggris Langsung menyaksikan klub kesayangannya Liverpool Main dan Papa Bilar Langsung persahabatnya nonton di stadion Masya Allah banget Kita bahagia sekali saat tentunya melihat kebahagiaan yang kita lihat dari segala kesenangan kita Masya Allah, luar biasa Dan selanjutnya persahabat ada kegesrekan yang kita dapatkan kembali dari Papa Bilar Perhatikan ya Masya Allah. kali ini Bunda Lesti yang boncengin Papa Bilar naik motor Aduh gimana ceritanya nih persahabat yang Malah Bunda L yang bonceng, aduh cute banget pokoknya Banyak sekali komentar tanggapan juga yang diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun eksta bangga menyatakan, "Masya Allah, pasangan yang gesrek itu yang aku suka. Aku suka Leslar. Sehat-sehat selalu, bahagia selamanya. Kalian, Leslar, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Luar biasa banget ya. Ini pasangan yang tergesrek yang selalu bikin happy. Bersahabat, ya. apalagi melihat postingan ini Tambah semangat nih. Bersahabat, ya, untuk selalu mensupport karya-karya terbaik." Dari idola kita Dan kita lihat juga bersahabat ke komentar berikutnya Dari akun Hariati Darman Mengatakan di kolom komentar Bener kan ini haluku pagi tadi Aduh wkwk weka, weka bersahabat ya Ternyata bener banget nih Halu dari warga Konoha Bunda Lesti yang boncengin Papa Bilar Spesial banget ya untuk warga Konoha Inilah idola kesayangan kita yang selalu bikin happy Yang selalu bikin ketawa, ngakak bersahabat Yang memang mereka berdua ini Tentunya selalu bisa membuat kita bahagia Doakan yang terbaik bersahabat Semoga Leslar tentunya selalu sehat Dan kita masih menunggu kejutan spesial dari idola kita langsung ya. Tepatnya kejutan spesial saat Les Rizky Bilar tentunya balik ke Jakarta Masya Allah Doakan, support dan dukung yang terbaik. Jangan kemana-mana persapa jadital stay tun terus di channel Diva TV agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.